Jadi saudara nanti, "Wah, saya kan dari Sulawesi Tengah." Pakailah baju Sulawesi Tengah. Saya kan dari mana sudah? Utara. <tapan lili usahara> natalan perayaan pakai baju adat untuk ingat kembali, saudara. Untuk mengenang kembali. Saya percaya sebelum Saudara ke tempat ini, Saudara pernah natalan di tempat Saudara. Amin, Saudara. Sebelum Saudara merantau sampai di sini, Saudara pasti sudah pernah natalan di tempat asal saudara, sebagai ucapan syukur untuk semua yang Tuhan sudah beri kepada kita karena nggak ada yang kita bisa balas dan Tuhan nggak Tuhan nuntut harta kita yang cukup untuk kita bisa berikan kepada Tuhan, Tuhan menuntut diri kita sebagai sebagai ucapan syukur atas yang semua Tuhan yang sudah Tuhan berikan dengan apa? dengan mengucap haleluya, mari sama kita bangkit berdiri saudara kita akan memperkatakan tentak kota ketiga 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di akhir sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi remiah yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus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 Di kamar Dan kita adalah restorasi Pondok Daud yang artinya juri prajurit itu doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tiada artinya Upah dosa supaya penghukuman Yang harusnya Jadi bagian kita Ditanggung olehnya Kemudian kita dibebaskannya Kebayang saudara Kita udah ngadepin pengadilan Udah mau dengar vonis karena pasalnya Sudah jelas, hukumnya sudah jelas Sudah sah dan sangat Meyakinkan pelanggaran kita Udah tinggal nunggu vonis Tapi ada seseorang yang datang Kepada hakim Kemudian dia memberikan dirinya untuk menggantikan penghukuman kita, supaya apa? Supaya kita mengalami kebebasan. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, berdoa. Makanya kita selalu menghormati Tuhan. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan tanpa pengorbanan Tuhan, tanpa kedatangan Tuhan. Kita binasa. Oleh karena itu kita mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan. Amin, berdoa. Di momen-momen tertentu, nanti pada bulan Desember kita juga mau mengucap Jadi, saudara nanti, Oh saya kan dari Sulawesi Tengah, pakailah baju Sulawesi Tengah. Saya kan dari, mana sudah, <tapan> Natalan perayaan pakai baju ada untuk ingat kembali, saudara. untuk mengenang kembali. Saya percaya sebelum saudara ke tempat ini, saudara pernah Natalan di tempat saudara. Amin saudara.